Okay. Jadi baik saudara-saudaraku, seluruh sahabat baik Indonesia di mana aku berada di sini, saya kedatangan senior ya uh, untuk berbincang-bincang terkait kondisi bangsa dan harapan kita ke depan. Apalagi ya ini sebenarnya kita ada hubungan mau karena mau menjelang pilpres, ya bukan bukan hanya itu, tapi ini tentang situasi kita dan harapan kita ke depan. Izin mungkin abang bisa uh, kita tanya jawab sedikit. Nah, beliau sinar saya sudah punsin juga dengan pangkat bintang satu dan salah seorang putra bangsa, yaitu yang berkarir di pasukan elit, eh, pasukan khusus sebenarnya, kupas, kupas kan? Artinya kalau sudah bintang tuh sudah menang dalam dua Ya di negeri ini sudah tahu lagi orangnya dalangnya seperti apa. Cuman waktu boleh jadi ten aktif kan gak bisa banyak ngomong. Nah sekarang kita mau tanya karena sekarang udah bisa ngomong. Kau tentang gak bisa karena kode etik. Kode etik <tuk tuk tuk> sekarang sudah bisa ngomong kita ini. Gimana selamat malam? Selamat ya, malam. Gimana kabar bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Selama ini ya setelah uh, baru kemarin surat-surat Perintah ya dari Walstab untuk pencundur menurut saya terima kalau uh, skenario lima hari sudah tapi selama dalam masa itu saya bersilaturahim pertama tentunya kepada senior senior kita ya, saudara dan dara, kemudian kepada saudara saudara kita seperti uh, Presiden Peta Indonesia, lima Peta juga eh, Panglima Serdadu X ya. itu kan ada punya karakter sendiri-sendiri saya senang termasuk pada selaturah ini kepada para ulama Itulah sebetulnya tempat tentara berada siap nah izin mungkin uh, awam kan selama di TNI kompak banyak melihat kondisi bangsa kita ini terkait masalah merawatnya perpecahan atau mungkin masalah negara kita cuma mungkin waktu itu belum belum apa belum los untuk mau menyampaikan pendapat. Nah, bagaimana menurut apa sekarang terkait persatuan kita di Indonesia ini dengan yang kondisi sekarang? Baik, itu sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa Indonesia itu terbentuk, artinya apa? Bangsa dan negara Indonesia itu terbentuk hanya dengan mulai satu kata, yakni persatuan. Nah, hmm. oleh karena itu, kata persatuan itu harus kita bina, harus kita uh, terus kembangkan, bangun terus oleh seluruh elemen anak bangsa. Jangan ada kata lain di Indonesia, selain daripada kata persatuan Kita dalam perspektif TNI, misalnya, kita nggak bisa mengandalkan kuah-kuah, kemudian senjata lengkap. Gintu darah kelam dan udara toh dulu zaman merebut kemerdekaan bagaimana kondisi persenjataan kita ya, ya. senjata apa perang lalu seluruh golok, tombak, panah itu yang kita punya ya. tetapi dengan senjata seperti itu dan dirajut di dalam rasa kesatuan dan persatuan bangsa kita bisa mengkorak porandakan pemenang Perang Dunia kedua, kedua di Pasifik ya. kita menang melawan mereka itulah yang muncul di Surabaya itu kenapa bersatunya kita di antara tentara sama elemen masyarakat dalam hal ini adalah saat itu adalah para ulama karena sebelumnya sudah dilaksanakan resolusi jihad hmm. hmm. oleh Kyai Haji Asim Masahari. artinya apa ulama bersatu dengan tentara saat itu artinya apa Kata ini kembali lagi, ya, satu Itu hanya menjaga Sabang dan Merauke, Sabang sampai Merauke, bersatu siap-siap gitu. Rencana apa? Setelah pensiun, udah pensiun nanti ya, bentar lagi mungkin terima masjid. Rencananya apa? kegiatan ke dari parah begini, eh, uh, eh, uh, ya. jadi. Pensiun itu kadang-kadang bagi sementara orang, khususnya pegawai negeri itu hal yang menakutkan. Hmm. Tetapi bagi saya, rajuin pensiun itu adalah masalah administrasi negara. Hmm. Siap, siap. Tetapi jiwa, jiwa, apalagi jiwa tentara itu tidak akan pernah mengalami kata pensiun. Hmm. Jadi, tentara selalu bersama-sama rakyat, itulah maka dikatakan TNI adalah tentara rakyat. Kemudian TNI adalah tentara pejuang, selama hayat masih dikandung badan. Hmm. Semangat untuk berjuang, dan semangat selalu bersatu dengan seluruh elemen rakyat, itu selalu melakukan tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan persoalan administrasi pensiun. Jadi, ke depan, saya akan tetap meraju, merangkai, memperkuat kata persatuan itu antara tentara dan rakyat antara tentara sama ulama tidak pernah boleh terpisah tentara sama rakyat dan tentara sama ulama atau tentara sama rohani. ini yang sedang saya lakukan saat ini saya juga berharap dan berdoa pada saudara-saudara saya yang masih aktif untuk reorientasi kembali jadi jangan sampai tentara aktif itu artinya berhadapan-hadapan berkonflik sama rakyat berkonflik sama rohaniwan, berkonflik sama para ulama karena disitulah persatuan itu yang menggetarkan dunia terbentuknya bangsa dan negara Republik Indonesia baik bang mungkin izin bang bagaimanapun saya duluan pun negara berdarah ya walaupun saya adik jauh yes artinya saya banyak melanglang buana kesana kemari berkumpul dengan Purnayurawang Pak yeah. Nah, Nah Purnayurawang ini tercecer kemana-mana Betul Ada di partai A, partai B, partai C, ada yang bawa Ormas Di sini bercecer Yes Nah Dengan maksudnya baik Abang tadi Untuk bagaimana tetap bisa persatuan Baik itu tentara Purnayurawang maupun ulama Ini tentunya kan harus ada wadah Yes kalau dari istilah kita itu dulu ada namanya ORMAS, ada namanya LSM, ada yang politik Nah, baru mungkin bisa Nah, atau mungkin yang lain Nah, bagaimana cara menyikapi aman terkait uh, Purnai Rawang yang uh, yeah. Dia menyebar kemarin-kemarin ini yeah. Tetapi hanya nempel, nempel, nempel yes. Padahal yang namanya Purnahirawan Bati ini maupun Polri, itu kan sudah terbukti untuk cinta tanah air, NKR, harga mati, atau sabuan aralai biasa. Yeah. Tapi keinginan Purnahirawan ini tidak bisa tercapai karena semua adalah lewat langkah-langkah politik jawabannya. Sedangkan Purnahirawan ini, ya, ya maaf, hanya ingin ikut. Kok, sana pun hari Pernahal, pun hari ini punya pembinaan Tentang-tentang pembinaan, saya ini Ya kan? Nah, bagaimana abang nanti? Di saat sudah sah dari pensiun hmm. Apa yang abang lakukan terkait kegiatan pun hari Yes, sah Bagus sekali Ini saya berterima kasih sekali ya Saya bisa mengungkapkan Jadi begini Sebetulnya Kata punawirawan itu sebetulnya Di tengah-tengah masyarakat Itu sebetulnya memiliki harga atau menunjuk nilai tersendiri. karena apa? namanya purnawirawan tentara itu pernah dulu dikenal dia berbangun loreng, bertongkat komando, memegang senjata dalam rangka membela negara dan itu adalah tentara rakyat yang selalu membela kepentingan rakyat khususnya yang disebut di dalam delapan TG. begitu mereka purna, itu melekat di hati masyarakat. Mm -hmm. oleh karena itu suatu saat suatu waktu Yeah. Tempo hari saya pernah menghadap kepada sahabat senior yeah. kita. Yeah. Yeah. saya kepingin bahwa tentara itu, bahwa tentara itu sudah terwadahi di dalam wadah bernawilal. Mm. Yeah. Artinya itu kan wadah segala saja sebetulnya kalau ada perlawan-perlawan contohnya yang ada perlawan yang abang sudah tahu yang mana daun ya artinya apa? contohnya P-Fabri P-Fabri ya, terus P-P-A-D P -P ada ya. P-P-A-U ya, ya. ada, ada beberapa derivasi yang lain ya. ya intinya itu seperti tetapi yang mengganggu pikiran saya selama masih aktif hak konstitusionalnya untuk berpolitik praktis kan ya. tidak, boleh? tidak boleh tidak boleh nah begitu dia begitu menjadi prunang di wah. artinya apa? hak konstitusionalnya sudah diberikan hmm. nah disitulah sebetulnya titik baiknya dan juga titik rawan titik ya. baiknya dia boleh secara demokratis sebutannya, ya. untuk masuk ke mana saja yang bisa menampung aspirasi politiknya Ya. nah titik rawannya itu bahwa potensi Para purna war purnawirawan yang cemerlang-cemerlang ini itu akan tersebar ketika dia masuk kepada partai-partai politik hmm. dan ingat bahwa TNI sebagai prajurit tidak pernah diajari dengan loyalitas ganda hmm. selalu loyalitas tegap dan tegak lurus pada negara kepada, negara kepada negara saat api saat api. Nah doktrin seperti itu kami lestarikan pada jiwanya. Ya. Jadi kalau dia dibedaskan masuk kepada partai politik apapun warnanya pasti dia akan membela mati-matian jiwa dan raganya untuk menegakkan panjir partai politik tersebut. Hmm. Nah bayangkan semua kita masuk partai A, kemudian masuk partai B sampai kepada masa pesta demokrasi pasti akan berhadapan. Nah, lalu di gimana carawannya? rakyat Rakyatnya bingung. yang mana yang diikuti? Yang mana ikut? Karena sama-sama, sama guys. -sama ya, ya, kan, sama-sama ingin membela kepentingan rakyat. Ya. Right. Nah, berpikir, "Izin bangsa, saya mau berpikir, merokok, apa bangsa Saya itu kan tidak <Tidait ���ız> merokok enggak?" Ada gini, bang. Tapi, bang, ini organisasi, ini menurut saya, bang. Ya, sampai saya berpikir. Wiek mudah-mudahan kelak ada sinar saya yang pernah irawan berpikir membentuk partai politik yang di sini irawan dan kuat Ya, ada orang yang senang dengan pegawai irawan sebagai generaah untuk masuk ke dalam politik karena saya kumuli ini untuk Betul ya gitu. nah Kayak gitu pak, itu ya, bukan ya, berarti ya. yang mungkin yang warga negara Indonesia yang tidak pernah masuk tentara atau polisi, bukan. karena itu bukan berarti Pak ya. tapi saya gini, pernah jurawan itu, bukan rakyat ya. Ya negara, ya. bukan untuk diri sendiri. itu yang saya pak. kalau begitu kita sebetulnya ya. tidurnya terpisah, tapi memimpikan hal yang sama. Hmm. <laughs> kita tidurnya berpisah, terpisah, ya terpisah, tapi mimpi kita itu sama. Saya bagi begini, suatu partai politik yang terdiri daripada prajurit-prajurit saka margais bergabung berkumpul dari satu merajut asa yang sama untuk keringanan bangsa dan negara. Tulang punggungnya adalah mereka para purnawirawan. Tetapi ingat, purnawirawan itu bahkan yang masih aktif pun itu milik rakyat. Berarti, partai ini tidak akan menjadi suatu partai yang eksklusif Hmm, siap, siap. Hanya tentara sendiri, mantan tentara dan keluarga besar Di solong, di klaster sendiri, hmm. secara sosial Ini tidak boleh, boleh Nah, oleh karena itu, persatuan dan kesatuan TNI rakyat Yang disebut dengan kita itu KTR kemanunggalan TNI dan Rakyat Yang selalu dibentuk oleh pembinaan teritorial siap, itu siap. Boleh bersatu di situ yang umum dan prakasanya boleh para purnawirawan TNI tetapi itu suatu wadah yang terbuka kepada seluruh elemen masyarakat ya. yang merasa punya visi dan mimpi sama dengan para purnawirawan ini mari kita sama-sama membentuk wadah kebangsaan ya. di dalam jalur partai politik. Tunggu saja kapan akan kita bentuk partai politik yang berwawasan nasional kesatuan dan kesatuan. Siapa? Ini kalau terbentuk ya, Bang? Di mana para cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat Dan sudah punya pengalaman yang terus terkait bangsa Ditambah lagi dengan orang-orang profesional, para ahli dan kalangan yang mungkin yang tidak pernah merasakan dari Tentara baik dari kalangan profesor atau lembur yuk bergabung dan ya, ya. betul-betul menjalankan amanah konstitusi yang selama ini ada lagunya kita Pengawal konstitusi ya. Pancasila ya, dan UU kelima. Betul. Jangan apa? Betul. Maka saya yakinlah kepentingan umum di atas segala ralat. Betul. Itulah bukan kepentingan kelompok. Itulah dia tentara. Itulah dia tentara. Ya. ya. Ingat sebagai manusia tentara seorang prajurit dan Allah seorang manusia. Ya. Dia memiliki kaki dua. Artinya pak, Kakinya bisa satu di barat, bisa satu, satu di timur, di utara, bisa satu di utara, bisa satu di selatan. Tetapi lidahnya tidak pernah bercabang. Hmm. Lidah pagi itu satu. Artinya apa? narasi selalu tunggal untuk kepentingan bangsa dan negara. Dimanapun kakinya berpijak. Hmm. Tetapi narasinya adalah narasi kebangsaan. Persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah yang kita selalu harus... Pupuk kesadaran setiap prajurit, apakah itu masih aktif, maupun dia sebagai purna penyerawan, ceritanya tidak pernah tercapai. Eh, apa namanya selalu mengeluarkan narasi yang tunggal, kejayaan, bangsa, dan negara. Wah, ini ini hmm, mantap sekali nih, dari pusat ada tentara, kira-kira termasuk purna di Iya, itu orang polri ada perwakilannya. Korni, ini kalau terjadi sebuah partai, Bang, ya Pemabrik itu ya? sudah oh, sebetulnya Pemabrik kan uh, organisasi Iya, Bang, Bang Kayak teknik purni ya, Iya, teknik purni, tapi kan Mau berbicara tentang terkait masalah sosial, ekonomi, kan Kayaknya mungkin yes. pun, punya batasan, ya Punya batasan Punya batasan, ya, ya. Itu yang makanya kita terbuka. tidak terbuka Tidak eksklusif sendiri, gitu Makanya, kalau memang ke depan itu terbunuh Saya sudah bisa bayangkan, Bang yang dulu mantan dan ramil mungkin bisa menjadi apa di daerah yeah. ya, yang pernah ini diorganisir di nah, nanti yang sepahaman dengan eh, pemikiran penairawan rakyat yang mau bangun sidangkan yeah. kita ya, lahir pemimpin-pemimpin mulai dari desa, kabupaten, kota bahkan yeah. yeah. nasional kan yeah. Betul. Yeah. Nah, sehingga perwakilan-perwakilan karena kurnai ini sudah pernah merasakan bagaimana suka dukanya menjadi tentara Betul. dari bagian yang tidak cukup menjadi pas-pasan, ya. kan ya. gitu bang? Betul. Bisa juga ini berteriak di parlemen bagaimana meningkatkan kesejahteraan Betul. dan polisi. Ya. Ya. Betul. Nah otomatis kesejahteraan rakyat juga. Betul. Betul. Kan pernah merasakan, bang. Betul. Pak? Ya. Betul. Karena saya yakin rata-rata eh, yang masuk tentara dia rata-rata orang miskin, Pak Sebagian besar, paling, paling banyak orang miskin Makanya, tahu penderitaan kan. Kalau mungkin ada orang kaya, itu 1-2 lah Karena memang, ya, 1-2 lah Nah, dengan adanya kata ini luar biasa Kalau terbentuk partai yang isinya diperkara saya Purnahirawak, kan? yeah. dan pusat sampai daerah Ya, yeah. arti luar biasa, menjelang awan ini nhưng. Betul, ya, yeah. artinya ketentara itu Tidak mesti uh... harus menjadikan dirinya Sebagai nomor bangun Betul, ya. Betul, apa? Dulu kan pernah kita tahu ada istilah dinamisator atau ya. ahli Ya, itu artinya apa? sesuatu situasi itu harus bisa digeneralisir. Seburuk sumber daya yang ada di bumi Indonesia harus bisa digeneralisir oleh para purnawirawan yang ada di dalam wadah fakultas. Nah, tenaga-tenaga ahlinya. Bisa mitra-mitra kita yang sipil bisa masuk. Yang penting, doktrin tentaranya sebagai cinta tanah air, itu harus bisa masuk kepada dada mitra kita yang bergabung dengan partai politik itu. Sebetulnya. Jadi kebangsaannya harus tertanam dulu, baru dia bekerja, bekerjanya bukan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara kita ke depan. Jadi, sekali lagi tidak akan malu partainya ini bermaksud untuk menguasai eksekutif legislatif dan negara tidak kesituannya. tidak harus tidak harus begitu hmm. itu yang penting siapapun yang memimpin negara ini TNI melalui para penilai akan selalu mengawasi dan meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa yang pemimpin yang keluar dari partai politiknya yang ada ini hmm. sudah teruji secara internal integritasnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi ada apa-apa besok musa hmm. kalau ada tercela dia tidak melaksanakan aman kepercayaan kepada rakyat maka wadah daripada partai politik Uh, Penabur ini yang akan melaksanakan penghukuman terhadap kadernya yang menyimpang dari doktrin ketika dia akan didudukan dalam suatu jabatan di dalam pemerintah. Wah oh, mantap. Karena banyak man, sinyal-sinyal saya lihat itu oh, punya juga ilmu ya strategi cara oh, kebangsaan. Dan kemarin itu irjen polisi dharma, irjen, irjen lah uh. ya, ya konyek, eh punya konyek mah itu saya ikuti terus wah ini doktrinya mantap nih terkait masalah kebangsaan ya. artinya kita banyak pemikir diobat juga Pak, betul apalagi yang dari lulusan akademi, yes. ya ini bang. berkah kita lihat ini bukan hanya diajari pra, betul ya oleh sosok dan kaum itu, kan ya. itu. Ah, masuk semua, masuk semua dengan politiknya untuk terbatas, Betul. pelajaran ekonomi yang terbatas. Betul, kan? Itulah artinya secara umum dia memiliki, ya, ya, tentang situasi nasional dan regional dan global sebetulnya. gitu ya? Wah, kalau ada ini partai politik yang disponsur, apa yang dimotori kepada lawan? Ya kemudian yang mungkin warga-warga sipil yang tidak pernah berpengaruh menjadi tentara kita berpengaruh nasionalisme ini. Ya. Ya. Ya. saya yakin ini partai politik yang sejenis inilah yang sebetulnya yang ditunggu tunggu oleh rakyat Indonesia ingat distigma militer itu adalah otoriter tetapi otoriter itu kan sifat sifat, sifat individual jadi sifat otoriter itu bukan dominasi Tentara ansih atau polisi ansih setiap individu militer polisi atau kursi pilih berpotensi dia menjadi otoriter. Oleh karena itu kawah candra dibuka hmm, partai politik yang pengambil alih ini akan mengasah itu semua bahwa militer tidak identik dengan otoriter. Mungkin dalam hal ini, Bang, mungkin di kalangan si bilang yang jadi tertara, mungkin ada dua cara melihatnya ya. Ada yang otoriter karena memaksakan kehidupan. Ya. Tapi kita butuh otoriter karena memang itu tuntutan undang-undang. Betul. Artinya, ya, ah kalau merasakan undang-undang. Betul. Kan gitu, Bang? Betul. Dan saya punya keyakinan kalau penayu rawan ini mungkin tidak akan menghianati konstitusi. Sudah, sudah, diyakinkan. Nah, sisa kita yang yang mau gabung yang mungkin dari kalangan eh, profesi, keahlian, dari eh, sipil, apa memasuk masuk, silakan siapa boleh ya. untuk eh, maju jadi pemimpin. Yes. yang penting doktrin tentara yang cinta tanah air, cinta rakyat, cinta bangsa, malah tak juga pada duwinya belum. Jadi kalau konsep otoriter itu sebetulnya kalau dalam perspektif hukum, ya, itu sebetulnya kepastian hukum. Hmm. Jadi kalau hukum dalam konteks seperti undang-undang, itu memang adalah salah dan benar. Kalau benar, dia di-endorse. ya, Kalau salah, dia dapat sanksi. Nah, hmm. Jadi kalau kita ketegasan yang disebut dengan otoriter itu adalah melaksanakan suatu undang-undang atau hukum secara murni dan konsekuensi. Yes, itu enggak boleh otoriter boleh, enggak boleh kalau tawar gitu. Yeah. Jadi hukum itu equality before law itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Dan hal ini adalah rakyat Indonesia tidak melihat pangkat jabatan dan status sosialnya dia. Hmm. nah ini sekarang kan uh tentang rapuh, ini sekali mereka kan tahu nah kita juga tahu bahwa sebetulnya yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan sah ya ya hmm. ya itu jangan jangan ditakuti sebetulnya kalau melihat hakim ber kita kan juga takut kenapa hakim itu memutuskan sesuai dengan pasal ini pasal ini pasal itu kalau dibilang otoriter ya berarti itu ada tapi sebetulnya otoriternya di atas peraturan terkundung undang Itulah tentara. Hmm. itulah tentara. Disiplinnya itu situ. Nah, ini yang perlu kita ketuk juangkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Wah, TNI Polri pernah merawat Dan Polapori berdirinya Partai Politik. Kemudian didukung oleh kaum di agama yes. Islam ya. maupun non-Islam. Ya sudah, so kan, kita masing masing ya, ya, karena dulu kita mau ya, kita lihat aja tentara dengan e, seluruh agama bersatu, lagi yang di Surabaya endingnya ya, di ya, ya. ya mudah-mudahan ya, baik abang ini, Amin, ya, di oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Esa, oleh para ulama, para penderita, nasionalis juga mas, ya. Amin, Amin, dan merupakan Purnai Orang juga banyak tertarik masuk aneh, itu yang kita harapkan. Karena ya, saya kaget juga apa-apa ke sini mau, mau ada wah, saya bilang luar biasa kalau diri partai politik yang yang dimotori oleh Purnai Orang mulai dari pusat baru tingkat desa ya, karena tersebut, Purnai Orang itu tersebar di seluruh Indonesia, sampai tingkat kecamatan ya Itulah potensinya kita yang harus kita uh, oh, apa itu apa ini kalau sudah dapat skala langsung dari kasat Bapak-bapak kasau. alhamdulillah. Itu saya pun sudah, sudah uh, apa namanya mohon apa petunjuk kepada para senior senior yang sudah terlebih dahulu wira wani seperti apa. Itu saya mengekspresikan keprihatinan saya. Kenapa kita potensi yang bagus kok tersebar ke mana-mana? Kenapa enggak kita konsolidasikan dan kita membuat suatu gerakan apa namanya itu, nasional dalam dalam konteks untuk mewujudkan tujuan nasional di dalam politik, pra, melalui terpolitik praktis yang dimotori oleh para guna mirawa. Saya yakin, hakku yakin akan didukung oleh segenap lapisan masyarakat yang merindukan kejayaan Republik Indonesia. Bagian. Saya terdengar uh, mengingat sejarah di zaman Abang pernah nonton mungkin uh, filmnya uh, Penaklukan Konstantinopel Konstantinopel, yes. siapa? Yes. Uh, sultan Al-Fatih Al-Fatih, Al Al keras tuh bang Betul Sekeras-kerasnya kepemimpinan Sultan Al-Fatih Komandan lapangan, raja, sultan Betul tapi ada di situ dia ada masa kritis yeah. hampir putus asa yeah. kemudian datang gurunya atau penasihatnya yeah. yaitu ulama betul pertanyaan saya kira-kira ke depan partai yang abang maksud itu yang isinya punai bisa enggak penasihat itu diambil dari seluruh tokoh-tokoh agama Sini. untuk bisa menasihati betul betul betul iya itu saya pikir itulah konsep kesatuan itu tadi. Jadi, tidak boleh ada one man show hmm. menjadi pahlawan dalam menegakkan negeri ini dengan manusia pak. Artinya apa? Bahwa kekuatan rohanian, rohani itu itu adalah sebetulnya yang menggerakkan ketika seseorang dalam badan Faktik dalam keadaan putus asa Bayangkan si al satu mengepung kota di Papua itu berapa lama? Karena berarti pasukan sangat kuat. Nah disinilah dibutuhkan siraman-siraman rohani yang bisa tetap membangkitkan semangat untuk menuju kemenangan. Tapi sebetulnya peperangan di dalam konteks agama itu bukan untuk menuju kemenangan, peperangan, yeah, yeah. tetapi untuk menuju kepada ridho ilahi Wah, mantap sekali nih kalau partai nanti yang abang oh, pikirkan penaiwa, kemudian nasihatnya ini adalah tokoh-tokoh agama saya yakin bang pemimpin-pemimpin yang keluar dari partai ini untuk maju pemimpin baik nasional maupun uh, lokal selama itu masih dibawa nasihat oleh tokoh-tokoh agama ya. saya kira dia Takut korupsi, Pak. Betul. Dia akan takut untuk berbuat sunnahnya. Betul, takut berbuat salah. Karena ditusuknya nasihati. Betul. bagaimana kalau seorang pejabat, seorang pemimpin tidak ada lepas, lepas, tidak ada yang bisa nasihati. Yeah. Padahal yang bisa nasihati kita ini kan tokoh-tokoh -tok agama, betul, orang oh, luar biasa. Yeah. Bukan tokoh -tok nah, ya. Itu tokoh-tokoh agama, masuk situ. Ini sekali ini, ini, ini sebetulnya masih pada tata ini, Pak Teman harapannya cita-cita ya nanti kalau kita cita ini ada bersambung rasa dengan para senior senior Punangrawal dan para para ulama-ulama dan seluruh lapisan apa dari, dari seluruh agama yang ada di Indonesia memiliki visi yang sama betapa kuatnya sebetulnya partai ini ke depan dalam rangka mewujudkan kita cita, -cita bangsa kok bisa abang punya pemikiran begitu setelah mau pensiun ini apa yang membuat awam tiba-tiba terlintas mau begitu jadi begini sebetulnya pemikiran ini lahir ya secara natural ya hmm. kan kita itu diajari hmm. ya ketika ya. kita masih di dalam pendidikan kemudian di dalam di dalam kedinasan bahwa bagaimana contoh panglima Sudirman hmm itu kan seorang ulama, ulama ya. dia ulama dulu dari ya, ya. menjadi prajurit Aku menjadi ketahabat akhirnya dia menjadi panglima tertinggi dan termuda Tendal. artinya apa? lahirnya dari, dari lingkungan rohani oh. jadi prajurit-prajurit kita khususnya yang masih aktif ya. maupun yang sudah punah jangan sekali-kali menyampingkan ya. peran daripada arwah uh, nyawa yang memompakan kekuatan spiritual kepada tentara-tentara ini. Ya sekali lagi saya ulang, keunggulan persenjataan, taktik, strategi di dalam peperangan itu belum menjamin, belum jam ya. satu kemenangan Tetapi keyakinan akan kebenaran dan kita berada di tiga benar itu, ridho ilahi, ya ridho Tuhan, itu akan selalu menyertai Dan kalau Tuhan sudah ridho, kemenangan itu hanyalah bonus yang diberikan kepada hambanya. Ini sebetulnya kesadaran ini, bahwa kekuatan daripada spiritual kita, di dalam memaksanakan setiap tugas, sebaik tugas kantor, Tugas apapun, termasuk tugas peperangan itu harus selalu berada lekat pada diri seorang pejuang, seorang prajurit. Wah, oh, kalau penayoran partai politik, lepas <tuh> ya, pangkatnya ada di pusat, ada di provinsi, kamu kota itu kecamatan deh, seharusnya pangkatnya betul, betul. Menterinya satu, menteri satu, dan perangkatnya itu tuh tinggal, tinggal kita mengatakan. Ya, purnawirawan yang ada di kecamatan ini, di Merauke, yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di Kalimantan, siapkan diri kalian. Dan itu tidak membutuhkan anggaran besar, apalagi untuk merugikan atau menguras davis negara, davis negara. Karena mereka kan siap, tahu arti suatu perjuangan, hmm. ya kan? Misalnya, oh, nggak ada serakan yang kita, kami akan buat sendiri. Hmm. Oh, ada kantornya kan? Kami akan buat sendiri di daerah-daerah. Yang penting tujuan kita satu untuk mengabdikan sisa hidup kita kepada kejayaan bangsa dan negara. Demikian. Sumpul. Penayur rawan yang mau yang membentuk kerangkanya diisi oleh orang-orang hebat tujuan dari kalangan yang tidak pernah jadi tentara atau polisi. Iya, bedang. Bergabung dari berbagai karakter kahoria.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 berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, bermartabat dalam budaya hmm. dan ini komponen untuk membentuk suatu bangsa yang jaya politik, dia berdaulat, ekonomi, mandiri, berdikari, dan budaya, dia bermartabat karena kita berdiam bermartabat karena ini daripada ketuhanan yang mahasiswa silahkan hmm. daripada baliasnya, ini ya, ya, ya, ya. pas dari situ. Eh, ah, mau, bisa, mau kasih judul ini janganlah, ya, membuat seri ini adalah menayangkan akan membentuk partai politik. Bagaimana kalau sahabat rakyat Indonesia? Yeah. Oh, kita melakukan punya cita-cita, dan kita sudah menerima 75, 7.5 tahun, ya, yeah, <hubungan> mereka ini artinya apa? Sejauh mana? Pemudikan dalam keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu sudah terpenuhi, tidak usah kita definisikan di sini, karena masing-masing rakyat di Indonesia bisa merasakan dirinya sudah sejahtera, sudah aman atau belum untuk hidup di bumi pertiwi ini. Hmm. Bisa menjawab sendiri. Tapi kalau mau partai, kalau sekarang kan ah, kalau mau ikut, udah terlambatlah untuk ikut yang berburuk pada ya, oke okay. Biasanya orang buat ormasnya dulu organisasinya dulu. Yes. Nah, setelah dari ormas kayak punyanya dulu eh, nasdem ya, apa nasdem ya, nasdem itu kan dia ormas dulu. Ormas dulu ya. Setelah sudah terpenuhi baru beralih menjadi eh, partai politik. Kalau yang konsep apa itu, apa langsung jadi parpol, apa mungkin mau bentuk eh, ormas dulu Karena kan harus ada izin-izinnya begitu, ya ke Ya, karena kayak, uh, untuk partai politik tentu uh, dia tunduk pada undang-undang uh, partai politik ya, Artinya pada persatuan formalnya hmm. untuk legalitasnya itu tetap gitu. Dan itu saya yakin tidak lama eh, kan Itu kan tidak lama untuk untuk keluarnya perizinan itu Tetapi untuk efektivitas operasionalnya Kita, kita tergantung kepada nilai anggota yang menyediakan dirinya untuk bergabung Hmm. Nah, kalau ini untuk diproyeksikan untuk misalnya 2024 Itu tentunya tidak terlambat, Pak ya. Sudah ada, Pak cepat apa? Jeluh ada Jawa Karena insya Allah Indonesia akan tetap selalu ada Dan harus lebih jaya dengan adanya partai Yang akan kita bentuk ini bersama-sama dengan rakyat Karena ini tidak boleh berpisah ya. rakyat Dan ini akan, akan, akan, akan mewarnai Ya, akan memang justru kita mengharapkan justru partai ini menjadi fusi dari partai-partai existing yang ada saat ini. Hmm. Artinya apa? Di situ konsolidasilah kekuatan-kekuatan penggerakan TNI, bahkan polri, bahkan apa namanya itu PNS yang gitu. bisa masuk di situ. Bagian. Oh, ya, kena pengawal politik lu bisa masuk semua di situ. Yang penting di sini kita punya parameter Pemimpin seperti apa yang kita inginkan dari keyakinan saya sebagai seorang Muslim tentu ada paradigma yang dari keyakinan agama lain. Hmm. Tetapi dari perspektif Muslim tentunya saya akan melatihkan karakter atau cita-cita pemimpin yang akan kita lahirkan melalui partai politik ini adalah sifat wajib rasul. Hmm. Nah, sifat wajib rasul ini tentu adalah pertama amanah. Nah, nah. Yang kedua, Fatona, Fatona, yang ketiga, Sidik, Sidik. yang keempat, Pabli, Menyampaikan mengagak, berdaglah, bukan seperti itu. Itulah harapan bangsa Indonesia. Iya. Eh, Jadi amat sekali, tidak bisa saya bayangkan kalau Pogayora membentuk partai politik, kemudian masuk elemen-elemen Pemikir seperti kelompoknya Bung masuk sebagai nasionalis. Ya. Masuk kelompok dari uh, agama seperti NU, Muhammadiyah, mungkin muncul lagi yang dari yang Kristen uh, Katolik Dua ya. berakomodasi -kong masuk semua ke sini ya. dengan tujuan satu membangun bangsa. Ya. Saya yakin bang, partai ini akan besar, ya, karena misinya untuk bangsa. Nah, inilah yang akan menjadi Buk saya sampaikan ya. untuk satu golongan ya. satu agama bukan? Buk Oleh karena itu basis Daripada partai yang kita gagas ini adalah cuma satu frase yakni nasionalis religius Itulah karakternya bangsa Indonesia itu Tidak cukup dengan nasionalis saja tetapi dia harus ditopang oleh religiusitas yang tinggi Hmm. Karena saya pernah di dalam suatu kesempatan saya sampaikan Nasionalis ketika tidak berdampingan dengan religiusitas Dia akan menjadi negara yang disorientasi hmm. Dan tidak punya karakter Karakter kita adalah religiusitas Karena itu kebenaran manusiawi itu adalah misbi Tetapi kebenaran yang berasal daripada religion dan religius itu yang perlu kita pahami sepanjang masa Karena itu sifatnya mutlak, oh, Tidak iya. nah, yeah. itu juga ini. iya iya pemimpin-pemimpin yang besar pemimpin <tuk> hmm. Dari teruji Iya hmm. yeah. Insya Allah, kalau didukung semua Nama itu yang benar uh, Artinya itu bahwa sama-sama kita membesarkan Sama-sama kita merajut Persatuan dan satu Itu saja sebetulnya ya. ya Itu yang kita harapkan ke depan Oke, sementara itu Bang Ibaratnya di film Di Netflix, ini season 1 Episode 1 Oke okay. Ini mudah-mudahan Banyak juga senior yang suka aman Datang ke tempat saya yang terkenci nah, Saya akan pakai. Dan termasuk yang saya senang itu, Komjen. Damak Melayu, namanya luar biasa. Yeah. Saya lihat ini situ lebih yeah. mantap ini. Yeah. Tidak. Yang dibilang saya lebih takut kepada Tuhan dan wow, ini Wah, saya pikir ya. luar biasa. Ya. itu beneran, itu benar. Jadi kalau Maksudnya. orang sudah menarik kebenaran, maka tidak pernah ada ketakutan di situ. Oke, siapa? ya yeah baik gitu terima kasih sama-sama nah ya. baik sahabatku ini ya uh, beliau sebentar lagi Sah mau Bapak pensiun sisa menunggu dari sket dari bapak Kasau dan beliau ternyata punya impian bagaimana berkontribusi kepada bangsa dan negara lewat sebuah partai politik yang eh, beliau sedang gagas dan kalau kita lihat pembicara tadi, siapapun boleh bergabung, para profesor, doktor, kalian, karena prunai ini hanya sebagai motor penggerak di awal, inisiator, inisiator. Ya, dan prunai rawan ini dari ini, masuk, silakan, hmm. dan tentunya uh, akan lebih sulit lagi kalau... Uh, tokoh-tokoh agama itu bergabung di dalamnya agar bisa menjadi penasihat penasihat di dalam menjalannya uh, organisasi ini ya. jadi itu yang saya ya. tadi ya, bisa ada pesan-pesan pak -pesan, mungkin yang mari disampaikan untuk uh, rakyat Indonesia jadi uh, terima kasih hanya uh, satu menit saja saya menghimbau kepada rekan-rekan pengawirawan, ya, seluruh strata kepangkatan yang sudah kembali kepada dunia sipil. Ya, yang sudah dikembalikan Apa namanya itu hak konstitusionalnya Mari kita bergabung Ya, karena pecuni itu Hanya masalah administrasi hmm. Tetapi semangat berjuang Semangat pengabdian Sepi impanri Saat ini rame hingga Mari bergabung dengan partai ini Mengenai namanya Nanti kita pikirkan sama-sama Mengenai logonya Nanti kita pikirkan sama-sama Yang penting, seluruh komponen bangsa Diharapkan Ya untuk bergabung dengan partai ini. Demikian, ya Insya Allah harapan dan niat kita ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin. Ya Terima kasih Pak. Terima kasih saudara, saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nkri harapan ini.